Halo sahabat zodiak 48 yang sangat setia dan yang paling kece-kece berjumpa -kece. lagi bersama saya di video yang membahas tentang Asmara seorang cewek Aris di bulan Maret tahun 2020 Namun sebelum kita ke videonya langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya Dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan secara privasi Ataupun ingin diramal secara privasi Alangkah baiknya Hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi Tidak banyak basa basi, kita langsung ke topik ramalannya Oke kita langsung ke topik ramalannya yaitu Asmara seorang cewek Aris di bulan Maret tahun 2020 Seperti yang kita ketahui juga pada umumnya Aris berada di angka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April untuk asmara, seorang cewek Aris di bulan Maret ini itu dominan dia lebih suka yang dinamakan media sosial ketimbang pasangannya. Tidak jarang seorang cewek Aris akan mengabaikan pesan, inbox, dan bahkan cewek Aris akan merejek tolpon dari seorang pasangannya. Itu membuat pasangan cewek Aris sangat tidak tenang ataupun sangat resah kepada seorang cewek Aris. Namun cewek Aris tidak menghiraukan itu dikarenakan cewek Aris lebih suka lebih suka dan lebih suka bermain media sosial di bulan Maret Tahun 2020 bisa dikatakan atau dikategorikan seorang cewek Aris sedang tergila-gila atau lagi sayang-sayangnya curhat ke media sosial dan buat para cewek Aris jangan terkejut jika suatu waktu pasanganmu akan merebut handphone ataupun yang kamu gunakan untuk bermedia sosial tersebut dikarenakan juga cewek Aris sangat membuat Risi, resah, risau pasangannya di bulan Maret tahun 2020 Cewek Aris akan sangat mengganggu pikiran dari seorang pasangan Sehingga pasangan cewek Aris tidak bisa fokus kemana-mana Terkecuali fokus kepada kabar dari seorang cewek Aris Bisa dikategorikan juga cewek Aris sangat lalai ataupun Sangat tidak fokus dalam penghubungan asmara di bulan Maret tahun 2020 dan cewek Aris juga sangat suka chatting ataupun inboxan kepada seorang teman yang berada di media sosial dan belum pernah ia jumpai. Dan di bulan Maret tahun 2020 ini akan banyak orang yang mengajak kencan ataupun pertemuan dengan seorang cewek Aris yang bukan pasangannya bahkan seorang cewek Aris mengenalnya melalui media sosial. Tidak jarang cewek Aris akan menyetujui perjumpaan dan pertemuan itu. Sehingga membuat cewek Aris sangat lalai kepada pasangannya. Ingat buat para cewek Aris, segeralah fokus-fokus dan utamakan pasanganmu ketimbang media sosial. Disarankan, cewek Aris secepatnya berubah agar hubungan asmaranya lebih baik ke depannya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang asmara seorang cewek Aris di bulan Maret tahun 2020 secara jelas singkat dan padat. Semoga bermanfaat.